Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang buah naga dan 13 manfaatnya untuk kesehatan. 1. Menurunkan risiko penyakit jantung. Buah naga mengandung serat yang tinggi dan rendah kalori, sehingga dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh dan menurunkan risiko penyakit jantung. 2. Menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam buah naga dapat membantu mengurangi kerusakan pada kulit dan mempercepat penyembuhan luka. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam buah naga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari serangan virus dan bakteri. 4. Menjaga kesehatan mata. Buah naga mengandung beta-karoten yang dapat membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula. 5. Menjaga kesehatan tulang. Kandungan fosfor dalam buah naga dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. 6. Mengurangi risiko kanker. Buah naga mengandung senyawa anti-kanker, seperti betasianin dan beta lain, yang dapat membantu mengurangi risiko kanker. 7. Menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat dalam buah naga dapat membantu memperbaiki pencernaan dan mencegah sembelit. 8. Menurunkan risiko diabetes. Buah naga mengandung senyawa fenolik dan flavonoid yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. 9. Membantu menurunkan berat badan. Buah naga rendah kalori dan mengandung serat yang tinggi sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. 10. Meningkatkan energi. Kandungan vitamin B dalam buah naga dapat membantu meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. 11. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium dalam buah naga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. 12. Menjaga kesehatan otak. Buah naga mengandung magnesium yang dapat membantu meningkatkan kognitif dan mencegah Alzheimer. 13. Menjaga kesehatan ginjal. Buah naga mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu melindungi ginjal dan mencegah terjadinya gangguan ginjal. Itulah 13 manfaat buah naga untuk kesehatan. Jangan lupa untuk mengonsumsi buah naga secara teratur untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sehat Alami. Untuk mendapatkan konten kesehatan yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.